Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, periode 2 November 2022, ditetapkan pada, Jumat, 18 November 2022 telah menyepakati sawit umur 10, 20 tahun naik Rp41,58 per kilo menjadi Rp2,672,88 per kilo. Rapat berikutnya akan dilaksanakan pada Senin, 12 Desember 2022. Berikut harga sawit provinsi Sumsel berdasarkan penelusuran info sawit dari dinas perkebunan provinsi Sumatera Selatan. Sawit umur 3 tahun 2.339,21 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2.397,20 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2.450,53 rupiah per kilo sawit umur 6 tahun 2498,08 rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 2540,81 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2579,85 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2612,95 rupiah per kilo, Sawit umur Oktober 20 tahun 2672,88 rupiah per kilo. Sawit umur 21 tahun 2638,99 rupiah per kilo. Sawit umur 22 tahun 269,59 rupiah per kilo. Sawit umur 23 tahun 2574,72 rupiah per kilo. Sawit umur 24 tahun 2534,88 rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun Rp2.450,59 per kilo. Harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp12.307,30 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.263,05 per kilo dengan indeks K91,42 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 24 November 2022.